Mencari Jalan Keluar, Kisah Persiapan Eksodus, Uma Lekan Kemiau Baru. Kesulitan hidup yang sudah kita lihat pada video yang lain hingga tahun 1958 makin merisaukan hati Amai Lawaingau, Kepala Adat, Long Belerang dan Long Hibat. Dia pun melontarkan ide untuk melakukan perpindahan, keluar dari Apokaya. Lalu diadakanlah musyawarah Kampung yang dihadiri dua kampung tadi. Kampung Pura dan Datah Dian tidak ikut serta. musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan untuk pindah karena empat alasan. Pertama, adanya larangan pindah dari pemerintah. Kedua, kepercayaan bahwa perpindahan akan menimbulkan perpecahan karena adanya pro dan kontra dalam masyarakat. Para tokoh, sering mengambil jalan sendiri bersama warga yang setia kepada mereka. Yang ketiga, keyakinan bahwa daerah Sungai Kayan adalah warisan leluhur untuk selama-lamanya. Karena itu, sungai itu dinamai Sungai Kayan. Yang terakhir, yang keempat, adanya semboyan turun-temurun yang berbunyi seberat langit dan bumi dipikul, demikian beratnya suatu perpindahan. Meski demikian, Amai Lawengau tetap menyimpan keinginan kuat untuk pindah. Tahun 1959 ada tawaran dari Meringjuk dari Long Melah yang mengantar Laket Bilungjau kembali dari Long Melah ke Datadian. Laket Bilungjau adalah kepala kampung Datadian. Namun keinginan Amai Lawengau masih terkendala larangan pindah. Mei 1961, Panglima Suhario berkunjung ke Apukayan dan menyampaikan bahwa keadaan di perbatasan tidak aman karena sedang ada konfrontasi dengan Malaysia. Warga dilarang bekerja di Sarawak. Maka, Amai Lawaingau meminta kepada Panglima Suhario supaya diizinkan pindah ke Kabupaten Kutai dan permintaan tersebut dikabulkan. Maret 1962, diadakan musyawarah kedua yang menyepakati perpindahan ke Kabupaten Kutai. Desember 1962, tim survei dibentuk dan mereka melakukan survei melalui, melalui jalur sungai Kayan Wuk menuju anak sungai bernama Sungai Tadje. Warga umat kulit membantu mereka dari sana mencari jalan sampai di ulu sungai Telen, terus ke ilir sampai longlah di Muara Wawau. Maret 1963 diadakan lagi Mausawara Kampung. Ada keputusan, tiga keputusan penting yang dihasilkan yaitu pertama, setiap kepala umat wajib membuat perahu sesuai kebutuhan warganya. Kedua, membuat lamin parai gudang padi di Longkiap dan Longkayanuk. Ketiga, membuat jalan dari Longkayan Up menuju Sungai Lalang Keputusan itu segera dilaksanakan pada bulan Mei 1963 Setelah musim tanam musim tanam padi September 1963 Amai Lawengau memimpin survei kedua Jalur mereka adalah melalui Sungai Longkayan Up ke Hulu Sungai Kelai Berjalan kaki tiga minggu melalui jalur penjajah Belanda hingga Sungai Bulu anak Sungai Kelai, lalu terus ke ilir Sungai Kelai sampai Muara Lesan. Dari sana mereka ke Sungai Layung, kemudian Sungai Melantiba. Dari Melantiba, rombongan Surpay berjalan kaki ke Sungai Miao, anak Sungai Wahau. Jalur tersebut kemudian diikuti dalam proses eksodus panjang yang dimulai 1964. Tim survei juga memutuskan bahwa tujuan perpindahan bukan lagi Sungai Miao, melainkan Sungai Wahau. Tepatnya Long Pesap dan Long Kejia. Bagi mereka, daerah itu memberi harapan baik untuk kesejahteraan. Sedangkan daerah Sungai Miau kurang bagus karena berbukit-bukit. Amai Lawaingau kemudian menemui Gubernur Muis Hasan dan Panglima Suhario untuk menyampaikan rencana akan pindah tahun 1964. Keduanya menyetujui rencana perpindahan tersebut. Sebelum tim kembali ke apokayan, diadakan kesepakatan dengan orang Dayak Wehea di Neas Liabi Orang Dayak Wehea sudah jauh lebih dulu menempati daerah itu. Kesepakatan disaksikan oleh putusan Kabupaten Kutai, Bapak Aji Demang Kedaton, Bo Delinda dari Wehea, dan Amai Lawengau dari Kayan. Mengikrarkan sumpah akan selalu rukun dan siap memelihara kesepakatan. Ritual sumpahnya begini: Aji Demang Kedaton mengoleskan darah dari kedua putusan suku pada taring harimau. Kemudian, taring itu dimasukkan ke dalam mulut keduanya secara bergantian, diiringi doa menurut adat kerajaan Kutai. Sumpah itu diyakini akan mendatangkan kutuk bila dilanggar. Setelah itu, Amai Lawengau dan anggota rombongannya kembali ke Apokayan. Tahun berikutnya, proses eksodus dimulai.